Waduh. Uh, cari fix mak. Halo bosku, selamat datang channel Al in Seperti biasa main lagi tiket alpine puzzle ya. Seperti biasa kita cari petir bosnya. Masuk Twitch, kita in masukin dulu okay, ya, seperti setiap... biasa cuy kita incik-incik dulu bosnya sambil layaknya apa-apa guys ya Oke, let's go kita main tipe dua dua ya. mana terus ya. oh iya langsung tipe masih tipe sepulit ngeri sih ya kita langsung ayo terus pindah dulu bosnya 30 kali saja masuk dikasih kasusnya terlalu bosnya belum sampai 30 kali habis tujuh ya gila alim tujuh ini baru login ya, kalian bisa lihat saja ya, baru login cuy baru mulai bola, kalau artinya pagi lagi, luar hari ini, waktu. jangan tanyakanlah, lagi, maksudnya ngomong-ngomong ini, oi, namanya, main di jam apa, main satu aja ya, tadi yeah. siang, tapi ini, ya, yeah, lumayan sih, kita selalu saja dapat sekitar nih, dapat berkaryanya cepat tuh, ya, tapi ini, kita, kita dua aja ya, barusan yang tadi ngeri aja ya. Oke. Oke oke gitu Bang sih. Kita cepat cek sampai akhir Terus ya karena kita dapat kartu kan kita harus ngabumin paketnya. Oke nih Oke masih dapat lagi sih. Oke lumayan ya. Ya, gak lupi, lumayan bosnya. Berkaryanya enggak terlalu oke tapi lumayan sih. Berarti yang baru join atau baru ikut cukup jangan lupa tetap nulis komen-komen kita status apa gitu masih ya. Jangan lupa subscribe terus ya. Jangan lupa klik klik klik klik. Bosnya, eh, tak tapi ngeri. Bosnya, oh, tak berat, tapi oi. Kerapi sana orang dapat super kita dikasih super tapi kalau saya apa-apa. sih yang penting kita angkat, dikasih, sah, zia, zia, zia. yang mau main atau mau, so yang bosnya pantat, di Link darah nanti, akan apa namanya private point new members di tapi pindahnya lain main di ini hanya untuk main dewasa bosnya dan ini juga hanya di bulan saat tidak ada unsur untuk ajakan kawus kali bosnya jadi rapi yang semakin apa nih oh dapat ngapain jadi dapat kemandikan penuh kawusnya kita beli main tipe 3 atau 2W ya Karena kita aktifin double chainnya ya Hari ini kita lanjutin spin otomatisnya busnya masih ada Tapi kan kita tidak perlu otomatisnya masih Dua oh, kali atau berapa busnya Masa dikasih skater ya Tambahan di riset pin Masa dikasih riset pinju ya Iya ya Hari ini kita selesai dulu bosnya kita sampai Apa namanya habisin dulu bosnya auto spinnya ya Nanti kalau gak dikasih kita, masih, kita co coba Biasi spinnya saja Jadi, Gak usah pakai lama ya kalau udah sih konek-koneknya lebaran, bos ya, tapi untuk perkaryanya belum ada yang turun, juga harusnya nanti kalau ada perkaryanya yang konek, konek turun, dua ya, enggak, ya, ya, enggak patah lama ya. Benar oh, kan? No, nah, ngeri-ngeri, konekannya coy Oke, okay. sepi, masih ada tiga kali skena, bos ya. Keberaniannya ini mainnya semacam tiga ya, bos ya, jangan lupa. Waduh kali piket kok enggak lagi. Kalau kita tunggu aja ya. Tapi ini kita spin dulu Kita coba open dulu bos. kita main di atau Oke Mari sih. Oke kita coba dulu seping spin sunscreen kalau dapat koneksi yang bagus kan jadi custom free spinnya sih ya. Enggak apa-apa ini karena kita udah di 2400 pembatas atau 240 Ya bos ya. Temu masih ada sisa banyak sih. Kita buka update barang kali kan kita peter di luar atau sekitaran lumayan gitu, ya guys ya. Kalau enggak dikasih kita Banyak di 2400 gitu guys gitu, ya. Gitu. Karena kita kan lebih ya. Kita tiketnya tuh lebih sih ya. Oke, uy di itu kalau peter ngeri ya. Ini kita bisa nih pasti. Wui sekarang di atas benar coy 2400 ya let's go kita mainkan di 200, 800, atau 40, oke okay, 15 Kali kita dapatkan ya. ah, kami kita please oke okay. turun kias kan Uy, saya Uy, sayang sekali ini baru awal ya nah, takutnya kini busi, awal bak itu aduh kias katanya belang sih ya <hesitation> uh, ya. uh. biasanya gitu mas, ya gue malah mainnya tuh biasanya las pink tuh malah koneksinya ngeri sih ya, tapi sebukasnya sih ini sih ya oke, okay. tapi dua tambah lagi plus turun kan, usia, ya. tapi dua mas ya selalu menemani kita untuk konek-konek konek pernya sih ya, make nah, yang pertama bos ya, oke okay, kita udah dikasih satu lima puluh sih please B ah nah, nah, tuh, tuh uh, 80% tuh. connect nah, Itu enggak apa-apa Yang kita connect. itu apa? Tapi tuh. connect, aja. Uh, nah, nah, aja aja. Udah buat please, please, please. Nah, Kita tinggal cari uh, ini, ini please please. please. And, hey. Jadi, Oke. Ketik konek ketebus, bos. Bos. Oke, ini kembali. Oke, lumayan. sekali 100. guys, terus ya. ini Aduh, Oke, please lah. Uh. Dapat Oke okay, masih turut sih Oke okay, lumayan bosnya. Hmm mendingan kita utang saja bus ya bues Nah kita udah kasih kasih protein Nggak usah main lawa bus ya, sama ya. ini kita gak enak batang sih ya hmm. Udah sih lumayan ya Bapak sih